seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 di dalam kategori kesehatan selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan kepada seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 secara umumnya selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan bisnis ataupun suatu usaha dari seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara kepada seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020. Baik, selanjutnya kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020. Pertama, kita mengambil kartu support energi kepada kesehatan selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi kepada keuangan dan selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi di dalam kategori karir pekerjaan dan bisnis usaha selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi yang dapatkan di dalam suatu kategori hubungan asmara Virgo di bulan Mei tahun 2020 dan jika kartu support energi sudah kita dapatkan ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan Virgo di bulan Mei tahun 2020 Oke jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya pertama kita akan membaca kesehatan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 dan kartunya adalah Ace of Swords secara umum Ace of Swords itu diartikan permulaan ataupun awal mula yang baru jadi untuk kesehatan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 kesehatannya sedang mengalami proses penyembuhan ataupun proses kestabilan di bulan Mei nanti juga seorang Virgo akan lebih rutin mengkontrol kesehatan akan lebih rutin mengkontrol pola makan akan lebih rutin mengkontrol istirahatnya dan di sini seorang Virgo di bulan Mei tentang kesehatan sangatlah mengkontrol ataupun memulai permulaan awal hidup yang sehat di bulan Mei tahun 2020 dan di sini Virgo juga dapat dikategorikan sedang proses untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo di bulan Mei tentang kesehatan adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu dapat diartikan seseorang pria yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya ataupun yang dikategorikan seseorang yang sudah senior jadi sini kelihatan bahwasannya seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 akan memulai awal hidup yang sehat ataupun mengontrol kesehatannya kembali di bulan Mei dan ia didukung seorang King of Pentacle yang diartikan orang yang lebih senior kepadanya dan dalam kategori ini disebutkan bahwasanya di sini adalah seseorang yang ahli di dalam suatu bidang kesehatan yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang petugas medis. Jadi di sini seorang Virgo akan mengkontrol kesehatannya dan bertanya kepada seorang petugas medis dan seseorang itu akan memberikan masukan agar seorang Virgo menjaga kesehatan di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Virgo di bulan Mei dan kartunya adalah three of Pentacle ataupun tiga koin secara umum ini diartikan kestabilan sudah terjadi dan saatnya ia akan menunjukkan kepada orang lain jadi untuk keuangan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 keuangannya akan sedikit meningkat ataupun kestabilan sudah ia dapatkan sehingga ia dapat berbagi ataupun menunjukkan kepada orang lain bahwasanya. Keuangannya meningkat di bulan Mei tahun 2020. Di sini Virgo dikategorikan orang yang sudah bersedekah di bulan Mei nanti itu dikarenakan keuangannya sudah mencapai kestabilan ataupun sedang membaik di bulan Mei tahun 2020. Tidak jarang juga di sini seorang Virgo akan memberikan santunan kepada seseorang yang ia tidak kenali dan ia secara spontan memberikan sumbangan itu dan secara sadar yang mendorong keuangannya lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo dalam kategori keuangan adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang pria yang usianya sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya ataupun bisa dikategorikan seseorang yang lebih sedih lebih dalam menjalani suatu kehidupan di sini motivasi ataupun masukan yang diberikan oleh seseorang tersebut kepada seorang Virgo agar menunjak keuangannya lebih bagus lagi itu condong kepada memberikan sedekah ataupun memberikan santunan kepada orang yang ia tidak kenal dan kepada orang yang membutuhkan Di sini masukan itu ditanggapi seorang Virgo dan ia laksanakan di bulan Mei tahun 2020 sehingga keuangan seorang Virgo di bulan Mei akan condong kepada peningkatan yang dialami di dalam suatu bidang keuangan dan suka berbagi kepada semua orang. Selanjutnya, kita ke kategori pekerjaan bisnis dan usaha seorang Virgo, dan kartunya adalah "three of one" ataupun "tiga tongkat". Secara umum, "tiga tongkat" itu diartikan belajar melepas sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan dan mulai melakukan suatu pekerjaan satu per satu sampai selesai di sini di bulan Mei nanti seorang Virgo akan memutuskan melakukan suatu pekerjaan hingga selesai dan kemudian melakukan suatu pekerjaan lagi agar selesai. Di sini seorang Virgo mendapatkan kesadaran bahwasanya pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan itu tidaklah efektif sehingga Virgo memutuskan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan fokus dan selesai dan kemudian seorang Virgo akan melanjutkan suatu pekerjaan lagi di bulan Mei tahun 2020. Di sini juga bisa dikategorikan seorang Virgo akan memulai ancang-ancang melakukan pekerjaan dan membuka sampingan di bulan Mei tahun 2020 sehingga akan menunjang keuangannya lebih baik lagi di bulan Mei tahun 2020 itu diartikan dengan kartu Three of tackle dan di sini seorang Virgo akan memulai suatu karir dan memulai suatu bisnis sampingan di bulan Mei tahun 2020 dan support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Cup secara umum Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya Jadi dalam kategori ini Queen of Cup tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan seorang Virgo sendiri yang dapat memberikan motivasi serta support yang sangat-sangat penuh kepada seorang Virgo di dalam memulai karir dan melakukan suatu bisnis sampingan di sini bisa dikategorikan bahwa soalnya bisnis sampingan itu dimulai oleh seorang Virgo dan dijalankan oleh seorang pasangan sehingga di sini dikategorikan Virgo fokus kepada satu pekerjaan dan tidak mengganggu bisnis lainnya selanjutnya kita akan membuka kartu hubungan asmara seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 dan kartunya adalah two of cup ataupun dua piala secara umum Love cup itu diartikan bertemu dengan seseorang ataupun pasangan dan memiliki komitmen. Jadi di bulan Mei tahun 2020 kepada seorang Virgo, Virgo sudah menentukan pasangannya dan sudah bertemu kepada seseorang wanita yang sudah ia idam-idamkan dan ia nanti nantikan. Di bulan Mei nanti seorang Virgo akan mengambil ancang-ancang untuk ke yang lebih serius terhadap pasangannya. Di sini juga seorang Virgo sudah memiliki komitmen bahwasanya akan meminang seorang pasangan di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk support energi yang didapatkan oleh seorang Virgo dalam kategori hubungan asmara adalah King of Swords. Secara umumnya, King of Swords itu diartikan seseorang pria yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Jadi, di sini kelihatan bahwasanya seorang Virgo akan menceritakan kepada seseorang pria yang lebih senior daripada dirinya terhadap hubungan asmara, dan di sini orang tersebut akan memberikan masukan agar meminang ataupun. Menentukan pasangannya di bulan Mei tahun 2020 Dan melangkahkan ke jenjang yang lebih serius bersama seorang pasangan Dan untuk kartu kesimpulan serta yang memperjelas suatu ramalan Virgo di bulan Mei adalah The Magician Secara umum The Magician itu diartikan mahir dalam melakukan suatu hal Ataupun mahir melakukan suatu pekerjaan jadi jika kartu The Magician kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Virgo kelihatan jelas bahwasannya seorang Virgo akan memulai kesehatan yang baru ataupun mengkontrol kesehatannya di bulan Mei tahun 2020 dengan sering berkomunikasi ataupun meminta pendapat kepada seorang petugas medis The Magician di sini mengatakan bahwasanya Virgo mampu melakukan hal-hal yang diberi masukan oleh seorang petugas medis tentang kesehatannya dan Virgo mahir melakukan untuk mengkontrol Kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020, dan jika ada magician, kita gabungkan dengan kartu keuangan. Di sini terlihat jelas bahwasannya keuangan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 mengalami peningkatan dan memulai kestabilan. Dan di sini ia suka berbagi dan memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan. Dan di sini dukungan dari seseorang yang usianya sudah matang ataupun yang memberikan masukan bahwasanya seorang Virgo memberikan santunan kepada yang membutuhkan agar menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 dan masukan ini disambut dan direspon positif oleh seorang Virgo dengan kartu The Magician itu menandakan seorang Virgo mampu melakukannya dan mampu menunjukkan bahwasanya ia berdapat memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan sehingga menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 dan jika kartu de Magician kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan bisnis dan usaha di sini terlihat jelas, seorang Virgo fokus kepada satu pekerjaan dan kemudian ia pindah ke pekerjaan lain dalam artian juga seorang Virgo akan membuka sampingan ataupun bisnis sampingan di luar pekerjaannya sekarang, dan bisnis itu ia berikan kepercayaan kepada seorang pasangan, dan pasangan di sini memberikan support ataupun motivasi kepada seorang Virgo dan the magician di sini menggambarkan bahwasanya seorang Virgo mampu melakukan pekerjaan dan mampu membuka bisnis sampingan secara bersamaan. Dan selanjutnya jika kartu the magician kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Virgo di sini terlihat jelas bahwasanya seorang Virgo akan bertemu pasangan dan mempunyai komitmen untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius yang diberikan masukan oleh seorang king of the sword ataupun seseorang yang sudah lebih senior di dalam suatu kehidupan. Dan The Magician di sini menggambarkan seorang Virgo akan berusaha serta akan merencanakan suatu perbuatan untuk kejenjang yang lebih serius kepada seorang pasangan di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 itu berada dari angka 1, 13, 33, 32, dan 21.